Fatur Rahman, yang dikenal dengan nama Fatur, yang lahir di Tanjung Kalimantan Selatan pada tanggal 16 Desember tahun 1968 lalu. Ia adalah vokalis dari grup band Java Jive yang didirikan di tahun 1989. Di tahun 2000 ia sempat mengundurkan diri dari Java Jive. Namanya kian populer pada lagu berjudul "Ku Lakukan Semua Untukmu" yang berduet dengan Nadila di album kompilasi Love 2000. Kendati usianya sudah lebih dari kepala 5, Fatur masih terlihat awet muda dan masih betah melajang hingga kini.